Halo guys Prima Channel Hari ini kita ya Di sore-sore hari guys ya Kita keliling kota sorek Saja guys yang merupakan kota sorek Ini adalah kota bidadari guys Jadi pada hari ini Hujan ya guys ya Hujan sudah lama tidak hujan Di kota sorek satu. Kita lihat uh, perjalanan dan jalan uh, lancar ya guys ya. Dan tentunya kota Sorek ini merupakan kota yang sangat istimewa bagi kita semuanya dan tentunya mari kita cintai kota Sorek satu yang merupakan salah satu kota penduduknya yang banyak ya guys ya di Kabupaten Pelalawan. Selamat menyaksikan bersama Prima Channel dan tentu dukung ya guys ya Prima Channel untuk lebih maju dengan like share and subscribe